duda kini ku coba mencari tempat Antara kita kiri hingga kemana Ini ku lupakan sama tentang dirimu Namun tak lagi tak seperti dirimu oh kerta. I'm uh not -huh. Kau tak